Tangan sentuh aku oh. <laughs> Where are you Randy? <laughs> Where are you <laughs> Kamu malah nyariin aku <laughs> Aku nyariin Nadi orang susah kali di sini. Oh. Rambet guys tolong Minecraft, oh depanku No hmm. Astaga, Kenapa? baru mau mencet Hahaha <laughs> <laughs> <laughs> Kelihatan kali aku bego di game ini guys. This, we need you. Gimana Wong dia lagi di discord lagi chatan di grup. Oh depanku depanku. what whatsapp the... ya dikit lagi. <laughs> dikit lagi. Rani, mati. Aduh dikit lagi Randy mati guys. Oh we... ini deh. Ah. Oh oh depanku. Ah nggak kenal kena lagi pelurunya jir. <laughs> ya udah deh yang mana ya yang apa tuh murah darah paling banyak. Oh Mhm. Mm oh, depanku depan go. What? Timbo. <tik> <tik> <tik> ngapain? Enggak tahu. Lagi itu dia. Oh ya, btw di sini ada satu Sama orang gelap, lagi guys. enggak. ngedit. Oh, lagi ngedit. Oh. Oke, okay, fine. Oh ya, dia kan ngedit. FILM Depan depanku Depan. No. <tik> Oke. Okay. Aku menemukan senjata andalanku. Pakai apa? Kalau pakai sniper ya? <laughs> Oke, okay, setidaknya aku bisa kill satu, guys. <laughs> oh, di bawahku, di bawahku. Di bawahku tadi, di mana dia? Uh. Uh. What? Dikit lagi, dikit lagi. Okay, pisau dong. <laughs> dikit lagi. Okay, pisau dong. <laughs> oh, ada bulat. <laughs> Senjataku dikit banget lagi cuma pisau sama ini. Aku melihat biru-biru apa nih? Oh, what the Oke. Okay. Oh Hmm, mm, atap <laughs> di depanku lagi. Tolong senjatanya cupu banget Aku lanjut. What? Di belakang. <laughs> di belakang. Nice. Aku nggak muter lagi. Oke, okay, aku dengar suara tembak tembakan dimana itu. Tadi aku lihat Randy guys, tapi dia ngilang. Harusnya sih dia nggak jauh-jauh dari tempat depanku, depanku. Hmm, mm. <laughs> <tuk> yes. Kelihatan banget aku cupu main game ini guys, apalagi main PUBG tambah cupu aku. <tuk> aku lihat Randi. Randi, oh. Randi depanku. Uh, uh, uh, uh. uh. <tuk> <tuk> sensitivitasnya tolong, sensitivitasnya bikin itu. Makanya game ini kadang kurangnya di situ. Kau bisa ngatur sensitivitasnya guys, banyak yang lulu juga soal game ini. Hai, hai, hai, jangan tanya tanya hai, hai, and seek ya. Uh, depanku depanku hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys hai, aku dari depan ya, nice. Ini bukan hai, game kan? Jangan hai, aku please. Bukan. hai, ya oke di depanku dong hai, <laughs> Di depanku dong. Lihat aja kill hai, kali.